sekarang kita berada di Jalan Parman ya ini ada di bakso anda ya di sini tersedia bakso kpansi, dan ini ayah oke okay, kita tanya orangnya ya selamat sore mas lagi buat pesanan apa ini mas Gimana? ayah kenapa lagi buat pesanan apa oh, pesanan bakso pesanan bakso Iya. Ini menunya apa aja nih mas? Ini mas. Mie ayam, bakso, pangsit. Pangsit, mie ayam. Bakso. Sama bakso mas ya. Lanjut aja mas. Kali ini buat. Ini berarti buat bakso mas ya. Ada mie putih, ada mie kuning ya. Oke guys. Oh ini, kok ada yang mangkok kosong mas? Ini bakso enggak pakai mie, kosong. Oh gitu, ada bakso kosong ya? <laughs> Oke, terima kasih. Ya silahkan mas, dilanjut mas. Oke okay guys, di sini baksonya ada macam-macam guys. Ini ada bakso kecil, ada bakso besar. Ukurannya, ya. ya. Kalau bakso besar ini ada isinya nggak mas ya? Isinya bakso urat daging, uh. daging, daging urat. Oh daging urat, berarti udah, mas ya? Oh. yang jumbo. Jumbo, berarti baksonya buat sendiri mas ya? Iya. Wow, wow. Berarti baksonya dari daging sapi, daging ayam. Juga. Lagi sapi Lagi sapi Lagi <laughs> Iya Udah lama, Mas. Baksonya di bakso Anda, Mas? Baru. Iya, Mas. Kalau saya baru, Bang. Oh, baru. Baru. Kalau usahanya udah lama, Mas? Ini, ini yang lama. Oh, ya. nah, <laughs> ini dia. Pakarnya. Oh, pakarnya ya. Baru 2 hari. Baru 2 hari, ya, dua hari, ya. Dua hari, ya. Hmm. Okay. Ini guys, baksonya ada 2 tingkat. ada di bawah, ada di atas. Kalau bakso ayam, Permisi oh, eh, <tutuh> <Aha. tutuh> bang Ya sudah sering bang sini makan baksonya bang oh sudah sudah gimana bang rasa bakso anda bang oh, rasanya, belum oh, <tuk> belum oh, rasanya mantap rasanya mantap rasanya, <tuk> rasanya terasa apa namanya bang aduh lagi makan <tuk> hilang selera ini, nanti. Nanti Mas? Gimana Mas rasanya Mas telah menikmati bakso Anda? Pedes, cabenya kebanyakan. Iya. <guluh> <guluh> yeah. Berapa Mas satu porsi baksonya Mas? 13. 13.00. 13. Wah, murah banget ya Mas. Hmm? Terima kasih sudah datang kembali Bagaimana?